Kembali bang Ipin akan menginfokan, ini info penting banget untuk warga Konoa cara untuk memvoting, persahabat dia ya, info kali ini datangnya dari L2W tutorial voting nih ini penting banget untuk semuanya karena penutupan voting itu tanggal 2 Agustus 2022 jam 11.00 waktu Indonesia Barat kita lihat persahabat untuk tutorial voting. Dan buat akun jadi VIV ini, persahabat. Kita lihat untuk tutorial voting di aplikasi Jux. Yang pertama kalian harus buka aplikasi Jux ya. Yang terpenting. Yang kedua cari tulisan akun. Kita lihat persahabat ya di postingan ini infonya. Cari tulisan akun dan selanjutnya yang ketiga itu diklik persahabat ya. Dan kita lihat juga ini cara akun jadi VIP yang pertama jadikan akun kalian VIP yang kedua klik tugas dan hadiah perhatikan persahabat ya klik tugas dan hadiah dan selanjutnya jika sudah klik banner tuh persahabat ini tutorial cara voting dan buat akun jadi VIP cara voting di aplikasi per persahabat ya setelah akun Jukes VIV, kalian klik banner yang dilingkari itu persabat ya, top global fans big song. terus langsung voting aja Bunda Lesti, yuk sama-sama kita support dan dukung yang terbaik ya, untuk selalu mensupport dengan tulus karya-karya terbaik, idola kesayangan kita. Dan cara voting di aplikasi Jux selanjutnya, setelah klik banner, kalian harus pilih lagu Lesti yang lentera, Terus langsung voting dan kita lihat juga slide berikutnya persebat informasi koin VIP nih penting juga untuk semuanya. Yang pertama satu akun bernilai 100 yang kedua PJK VIP jadi 150, 150 sekali voting tuh masya banget ya ini info penting banget ya untuk semuanya Tut tutorial vote dan buat akun jadi VIP choose gas vote gas tentunya persahabat ya, tetap kompak yang belum paham, langsung aja cek di akun instagram l 2 id ya untuk tutorial voting dan buat akun jadi v.i.v berikutnya vitamin bahagia siang hari ini kita dapatkan Masya Allah, Abang Fatih, Mama Kejora dan Teh Novi persahabat ya, lagi bersama dokter puspa wow, kebahagiaan juga untuk warga kono semuanya Masya Allah selalu Salfok dengan Baby gemes yang sangat lucu Dan sangat ganteng banget ya Pokoknya BBL Masya Allah luar biasa Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lesler si komik Kalimat caption pun dituliskan di postingan ini Jangan fokus ke belakang Tatapan ria tajam tajam kulit duren Masya Allah abang katanya tuh ya Jangan salfok yang di belakang Katanya tuh bersahabat ya Tatapannya tajam banget tuh Hingga komentar banyak sekali diberikan oleh Little Lovers Dari akun Instagram Sandy Park mengatakan Masya Allah kangen banget sama Abang L Akhirnya muncul juga nih persahabat Ya Abang Fatih digendong oleh Dokter Puspa Dan kita lihat juga persahabat Di momen selanjutnya Kita lihat nih video yang sangat membahagiakan sekali Abang L ini mengganteng banget ya Dan apalagi kita selalu salpok dengan saltingnya. Abang Fatih salting kalau dibilang ganteng ya. Aduh, ini sih cute banget tuh. Abang Fatih memang lucu dan sangat menggemaskan. Masya Allah, idola kesengan kita mudah-mudahan selalu sehat. Dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Dan selalu diberikan kelancaran. Amin. Kita lihat juga di kolom komentar. Banyak tanggapan dan respon yang positif. Dari akun radit.perkasa mengatakan Bilar Junior tersalting-salting katanya tuh, salting banget ya Bang El, dibilang ganteng dan kita lihat juga ke momen selanjutnya, ini ada momen yang sangat spesial banget ya, salah satu bentuk perhatian dan kasih sayang seorang Rizky Bilar kepada Lesti Kejora ini ada di vlog Lestler Entertainment saat Bapak Bilar Bunda Lesti kolaborasi bersama Kak Greta Agatha persahabatnya lagi makan soto bareng, lagi asik makan tiba-tiba nih Papa Bilar inget istri yang nggak kebagian soto santen, langsung gercep dong nawarin dan geser mangkok. Coba kita lihat persahabat di video ini. Papa Bilar ini menggeserkan mangkoknya dan langsung menawari Bunda Lesti yang nggak kebagian soto santen persahabatnya Ini salah satu bentuk Perhatian dan kasih sayang dari Rizky Billar kepada Bunda Lesti. Masya Allah banget ya. Momen ini pun tentunya dikomentari banyak orang. Dan kita lihat persahabatnya dari akun Instagram. Rumbiati Febi mengatakan, Hal-hal begini, wanita akan merasa dihargai. Wow, luar biasa. Inilah kebanggaan kita, kebahagiaan kita yang selalu membuat kita bahagia selalu setiap hari masya Allah banget ya doakan selalu yang terbaik untuk idola kita ini dan kita juga masih menunggu cedukan terbaru dan kabar baik selanjutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik kabar menarik dan kabar terbaru dari Lesti dan Pilar tentunya bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.